Halo bosku semuanya balik lagi bersama aku Cok di Tangan Penjuda ya guys Seperti biasa seperti hari-hari kemarin kita gaskan-gaskan lagi kan di Mega Wheel Casino Pragmatik Baik kita udah mau modal 220 Reba ya guys Laya Kita masuk ke sedikit mode Barbar -bar, Cok Kita gaskan di angka 5 sampai 40 ya Cok kita skip-skip dulu angka kecilnya kan Oke pasang angka dari 5 kan sampai 40 main cok Kalau oh, konek 30 nih ke 500 cok Itih, Jauh pun 30 nya Ih nggak mau 5 nya pun anjir Oke apa-apa santai masih bisa masang-masang lagi kan ini Pertaruhan guys cari-cari kehokian kan di bed-bed barbar nih Bawah modal 220 rebaik doang Sambil sebat-sebat dulu kan biar santuy guys kan Buat kalian yang baru bergabung di channel Tangan Penjudai Bang Cokai Mau kasih tahu ya guys Bang Cokai main di pola slot 138 cok Gaskan langsung link daftar Tangan Penjudai Ada di kolom komentar Gila cok Kali 2,5 yang langsung keluar Anjir Mau kalah manis Perkaliannya dua setengah Jangan ngelek dulu Anjir kalingan jaringan telkomsel ini cok Wih 20 kok oh. Wuh Ops Is gak mau cok 20 nya anjir Is dilewatin pula 20 nya Is gak mau cok 20 nya ada cok isinya itu kalau connect tuh 2,5 anjir Oke gak apa-apa kita dikasih 8 kan guys Masih ada modal-modal lagi balik-balik kan Kita gaskan-gaskan lagi di bed lumayan barbar -bar, guys Bed sedikit barbar -bar dari bang Jona ini Mbak Siti mana nih cok manakah mbak Siti aja jaga kas siang siang sambil sebat-sebat dulu guys yang nonton kalian kan biar enjoy santuy sambil ngopi-ngopi dulu di pola slot 138 cok kalian kalau mau sharing-sharing langsung aja bisa tip-tip memasang trik-trik memasang langsung aja sharing-sharing ke grup komunitas tangan penjudai 5 kok oke okay. manis gaskan main kan 5 pun konek langsung profit 80 rebai cok kita gaskan gaskan lagi kan di bet yang sama, Cok. Buat kalian yang mau sharing-sharing langsung aja ke grup komunitas Tangan Penjudai ya, Cok. Ada Bang Cokai juga tentunya di grupnya, Cok. Kita gaskan gaskan lagi, link grupnya ada di kolom komentar ya, Guys. Beserta dengan link daftar pola slot 138 tentunya bersama Tangan Penjudai Bersama Bang Cokai yang tampanan rupawan ini dikeluar-keluarin pula kali 100-nya kan. Mau kah 40-nya Bang Janai? is keroncong kan cok gak mau ini 40 nya Wah belajar gila nih orang Oke gak apa-apa santai sambil ngopi pun entar guys kita sambil ngopi-ngopi lo kan biar enjoy adakah kopinya is ada guys ini guys kita minum teh botol aja kan sambil masang dulu mana guys bikin gocok Mau Woka Bang Jonai kasih-kasih perkalian. Wes, kayak mana bukannya aku nggak ada gunting kayak gini. Ih. Sekali aku mana guntingnya? Oh, ini dia. Oke, kali 15, Cok. Kita gaskan-gaskan sambil buka tutup botol dari teh botol kan. Jangan lupa sambil ngopi-ngopi dulu karena gak ada kopi, Cok. Kita gaskan di teh botol kan. Woi, mana mukanya? Oke, okay. is gak mau cok. Satupun yang konek anjir. Santai tetap enjoy modal kita masih profit ya guys. Masih ada profit 70 puluh kita adu-adu lagi kan di Mega Wheel. Ah, Joss banget cok. Sambil ngopi-ngopi dulu guys ish jangan ngelek-ngelek lah Jalan -jalan ini jangan ngelek-ngelek dulu lah Bang Cokai lagi main kok oke kali ini 88 ya guys di 15 mau kan 88 nya manis oh ya buat kalian yang mau nonton live Bang Cokai Bang Cokai live di setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu ya guys jangan lupa ish mana 15 nya Cok ish ngelek-ngelek pula jaringannya nih Cok 20 kok ish nggak mau Cok 20 nya anjir Oh, anjir beneran. Oke kita gaskan lagi apa-apa santai Is Sekali aku coba mau connect pun 20 nya Lupa aku tiup coba tadi Kalau aku tiup tadi connect tuh 20 Oke jangan ngelek ngelek dulu Kita gaskan gaskan lagi kan Belum ada yang Belum ada mega win nih guys Belum ada penampakan mega win dari Bang Jona ini coba ah megawin aja semoga megawin pertama dikali 50 kan lumayan guys ah nice lah nyelek, nyelek dulu cok you're you're gak mau pun 15 nya jauh 5 kok ups oke okay, 5 gaskan. profit 80 rebah ya guys masih balik-balik belum menang belum kalah juga cok oke okay, gaskan nih, kayaknya bakal dikasih JP guys harum-harum-harum balik-balik guys Sambil ngopi-ngopi dulu -ngopi kan. Is. Mancul. Ih, ngelek-ngelek inilah. Mau JP pun. Is kali 88 di 5 ya. Mau oh, kak 88 nya Bang Jonai. Kita gaskan-gaskan dulu kan 5 nya. Tiupan Bang Cokai nih. Tiupan Bang Cokai. Ih, jangan ngelek lah. Kok, mau JP pun disalah nganggang wih uh, lima kok is uh, anjir enggak mau co kali ini jaringan i5 bener anjir aja megawin pertama Bang cokai co2 juta puluh ribu ya guys kita gaskan gaskan lagi konek di 88 gas minum air putih pun berasa kopi nih cok. oke kita adu-adu lagi ya yeah, kan yeah. karena udah profit parah, guys. kita adu-adu lagi aja yeah, yeah. kan Oh iya buat kalian yang mau sharing-sharing Tip-tip memasang, trik-trik memasang Kalian bisa sharing-sharing ke grup komunitas Tangan Penjuda ya cok Langsung aja gasken link, da link daftar Dan link grupnya ada di kolom komentar Link daftar bersama pola slot 138 gasken Berang-berang bawa tongkat, berangkat Beli ban pakai tongkat, jangan sampai rungkat Lanjut Mau kak manis Lima lagi kok, ups Oke okay lima oke okay, manis 180 rebay. Oke okay, udah profit par nih cok kita gaskan gaskan lagi aja lah. Siapa tahu mau connect kan. Muncul pula kalau 500 connect kan lumayan guys. Baru WD kalau udah gitu kan. Ini kita adu-aduannya lagi kan biar santuy. Kalau kalian mau ikutin tip-tip memasang Bang Cokai bisa aja langsung gasken kalau sekalian ada titip memasang sendiri kalian bisa ik ikutin feeling sendiri ya guys Karena kehokian itu nomor satu guys Kehokian yang paling utama cok Trik-trik memasang itu cuma pat jangan dijadikan patokan cok Kita gaskan di kehokian kan Karena lagi hoki bang cok kayak 5 lagi kah? Mega win Ops Ops Is nggak mau cok 5 nya anjir Kali 15 belum main guys Dih Mau Oke karena udah profit kan guys nggak apa-apa konek oh, satu pun nggak apa-apa cek Udah profit lumayan 2 JT 500an cok Profit Ih Eh Nekal nah, ini kan kalau Sambil JP pun minum air putih Berasa kopi cok Minum kopi berasa wine Ih gasken Mau kah perkaliannya lagi Bang Jonai Kasih yang terbaik lagi kalau bisa cok Konekit, konekin lagi megawinnya D88 jadi oh, 5 tegaskan gaskan-gaskan lagi kan kalau kayak gini Mau kah, konek lagi Jangan ngelek dulu lah Anjir Duh Ngelek kali cowok Ops oh, 10 oke okay. Gaskan 10 nya konek kan 110 rebai lumayan profit 10 rebai pun lumayan guys Gaskan lagi Kita adu lagi kan kalau udah kayak gini kalian bisa langsung WD bisa adu lagi guys. Ikutin feeling kalian aja lah. Kalau Bang Cokai masih masih adu dulu nih. Kita adu-adu mekanik dulu kan sama Bang Jona nih Bang Cokai. Wangi juga Bang Jona ya siang-siang. Cok. Mana Mbak Siti? Adakah Mbak Siti-nya? Oke okay, kali 50, 15 kali ini Cok. Mau gak connect? Kasih dulu 15 nya manis. Wih jauh cok, 15 nya udah lewat pun, 8 kok? Ini, nggak dikasih lagi Mega Win, udah berarti kita harus WD dulu kan, bang cok? Kayak mau wait dulu, terima kasih buat kalian yang udah nonton video tangan penjudai sampai akhir ya guys. Jangan lupa link daftar pola slot ada di kolom komentar beserta dengan grup komunitas tangan penjudai langsung aja guys. berang-berang borok, botongkat berangkat.